Luar biasa, Leslar Rans, live streaming eksklusif The Secret of Leslar ini sudah ada di puncak, persahabat ya Trending 1 di Indonesia dengan viewers 3,2 juta Belum genap 24 jam, persahabat ya Luar biasa, pasukan Leslar dan Rans Tentunya mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu memberikan kejutan-kejutan untuk kita semua Amin, dan kita harus pertahankan trending 1 sekarang, persahabat ya Mudah-mudahan tentunya Leslar dan Rans selalu berkolaborasi, amin Dan tidak hanya di Indonesia trendingnya persahabat ya Untuk live di akun channel Youtubenya Rans Entertainment kemarin Ini trending di empat negara lainnya Kita lihat persahabat ya di Taiwan ini sudah trending 14 Malaysia trending 44 Hong Kong Trending 45 dan Singapura ini Trending 42 Wow luar biasa persahabatnya, Masya Allah Mudah-mudahan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua persahabat ya Akhirnya bisa Trending di lima negara nih Indonesia, Taiwan, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura dan ke kabar berikut, ya, kita lihat juga bersahabat. Ya, masya Allah, ini momen ketika di acara Secret of Leslar, kita melihat kebahagiaan saat dedek Lasi dan Kakak Bilar ini terlihat sangat bahagia bersahabat. Ya, kita senang banget melihat dedek dan Kakak ketawa. Mudah-mudahan selalu sehat, terutama untuk dedek Lesti, persahabat yang sedang mengandung Leslar Junior. Tetap doakan yang terbaik, support dan dukung idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, persahabat, kita lihat juga di sini ada sebuah special spesial nih, momen e, kebersamaan dedek Lesti, kakak Bilar, bersama pasangan inspirasi juga, Aa Rafi dan Agita Slavina, ya, Masya Allah banget, luar biasa. Arafi dan Nagita Slavina Ini adalah salah satu kapal contoh terbaik Untuk Leslar Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Arafi persahabat ya Yang selalu bertahan Walaupun banyak sekali fitnah Dimana-mana tetap Dengan satu tujuan Persahabat ya mudah-mudahan Leslar juga selalu Tentunya memberikan Kejutan-kejutan spesial bahagia dan selalu memberikan contoh-contoh yang sangat baik untuk kita semua. Dan untuk berikutnya, sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial dari Bang Haris Friza, ya, yang mengunggah sebuah postingan kebersamaannya bersama Leslar dan pasangan Ray dan Dinda. Ini adalah ketika mereka menghadiri akad pernikahan di awal tahun, ya, akad nikah dedek Lesti dan Kakak Bilal. Masya Allah banget diunggah satu jam yang lalu oleh Bang Haris Ada sebuah kalimat caption panjang yang dituliskan Yang kiri udah dari awal tahun Yang kanan udah dari Juli tahun lalu bahkan Nah terus yang tengah kapan ya katanya tuh Akhirnya setelah sekian lama gue menyimpan amanah ini Akhirnya sekarang udah bisa dilepas juga amanahnya Walaupun di Me kita juga sempet publis tipis-tipis draft-draft kita tapi gak apa-apa yang penting sekarang udah resmi amanahnya dilepas. Sehat-sehat kalian semua. Masya Allah persahabat, ya dan kita lihat ada komentar dari Teh Fitri Carlina. Bismillah, semoga segera menyusul bang katanya tuh tu, persahabat. Ya, luar biasa banget dukungan dari sahabat-sahabat terbaik. Yang selalu mensupport, mendukung, mendoakan untuk pasangan Dedek Lasti dan kakak Rizky Bilar. Dan untuk berikutnya juga persahabat ya Kita lihat di sini ada sebuah kabar bahagia juga yang kita dapatkan Masya Allah Luar biasa persahabat ya Melihat postingan foto ini Merasa bahagia banget ya Ketika kakak Bilar cium perut dari dedek masih ke Makin gak sabar Tentunya menantikan Leslar Junior tiba nih, luar biasa postingan tersebut diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar Galeri Underscore Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, Tabarakallah, Utun sayang, sehat-sehat, Yana, onti menunggu kehadiranmu Terima kasih telah menjadi janin yang kuat, Yana, menjadi saksi beratnya beban hidup Papa Bundamu Yang selalu difitnah, dihujat, dicecar kanan-kiri, sayang Utun banyak-banyak tuh, Masya Allah banget ya Luar biasa, kita semakin salut kepada Lesti dan Bilar yang selalu sabar dari banyak fitnah orang-orang persahabat yang tidak menyukai untuk Dedek Lesti dan Kakak Rizky. Bilar tetap dukung, tetap menjadi fans sejati yang solid, selalu mendoakan yang terbaik untuk pasangan Dedek Lesti dan Kakak Bilar, dan berikutnya juga persahabat yang selain trending YouTube. Tentu di Lasi dan Kakak Bilar pun ini trending di Twitter ya Kita lihat nih trend populer itu ada nama Rizky Bilar dan Lesti Kejora Masya Allah banget ya memang dua pasangan ini selalu menjadi bahan nih Luar biasa mudah-mudahan selalu bahagia selalu memberikan inspirasi untuk kita semua Dan kita lihat ini ada sebuah berita persahabat ya, dari detik.com atau detik hot kita perhatikan terjawab Lesti kejora hamil anak Rizky Bilar Wow <laughs> Dan kita lihat ada komentar dari Rini ya di Disitu mengatakan ya iya atuh, kan nikahnya sama Rizky Bilar Ya kali Lesti hamil anaknya Udin Weka weka, weka. Katanya itu persahabat ya <laughs> Ini memang luar biasa banget di twitter trending Persahabat ya dan kita lihat diunggah kembali oleh akun subrouting and score Leslan. Kalimat caption pun dituliskan, haha bengek katanya tuh sahabat tadi si Udin dibawa-bawa, katanya tuh persahabat ya. Kita lihat juga di kolom komentar, di situ ada komentar dari akun Natalia Sazumi underscore. Rame komentar di Twitter pada bengek pada heran sama Headline News, tapi alhamdulillah komennya pada positif ya, masya Allah banget, luar biasa. Tetap dukung, doakan, mudah-mudahan dede dan kakak Biela selalu dilindungi.